Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Libra di bulan Desember tahun 2020. Untuk tersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kesehatan seorang Libra di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Libra di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Libra di bulan Desember tahun 2020.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 Six of sword, ataupun enam pedang secara umum Six of itu diartikan sebuah pengalaman hidup sebuah pengalaman kehidupan sebuah pengalaman ataupun jalan kehidupan dan dimana disini sebuah indikasi dengan menurutnya kesehatan namun di depan orang tercinta ia akan menutupinya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan untuk kesehatan seorang libra di bulan Desember tahun 2020 kesehatannya akan sedikit menurun dikarenakan seorang libra terlalu memaksakan diri di dalam bekerja terlalu memaksakan kehendak di dalam bekerja sehingga untuk waktu istirahat seorang Libra mengabaikannya ataupun di dalam kategori berkurang yang dimana berdampak negatif kepada kesehatannya dan di disini juga dikategorikan seorang Libra mengalami penurunan kesehatan namun di depan orang-orang yang ia cintai seperti keluarga ia akan menutupinya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dikarenakan di disini seorang Libra juga Mendapatkan kesehatan yang menurun akibat dari kelelahan di dalam bekerja dan memaksakan diri untuk bekerja. Dan untuk kartu support energinya adalah naik off-cup. Secara umum, naik off-cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini mendapatkan kesehatan seorang libra menurun ke bulan Desember tahun 2020 dikarenakan seorang libra terlalu memaksakan diri di dalam bekerja, sehingga mendapatkan waktu istirahat yang kurang. Dan di sini seseorang yang di bawah 30 tahun itu bisa saja pasangan seorang Libra, sahabat Libra, ataupun kerabat Libra memberikan support dan masukan kepada seorang Libra agar lebih fokus dan lebih menjaga kesehatannya di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The full secara umum, dupul itu dia. awal mula permulaan, ingin memulai ingin memberikan sesuatu hal yang baru ingin mencoba hal yang baru, ataupun ingin memulai sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan, dan jika akan terdokumentum, kita temukan dengan kesehatan seorang Libra di bulan Desember tahun 2020, seorang Libra terlalu lelah, serta sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya, yang dimana di sini seorang sahabat kerabat ataupun pasangan seorang Libra memberikan masukan agar seorang Libra memulai ataupun fokus kepada kesehatannya dan menjaga kesehatannya di bulan Desember tahun 2020, dan untuk kartu keuangan seorang Libra di bulan Desember adalah for open tackle ataupun 4 koin Secara umum for open tackle itu diartikan keseimbangan zona nyaman zona stabil dan bisa mengkontrol pengeluaran dan pendapatan di bulan Desember tahun 2020 dan disini menggambarkan kepada keuangan seorang Libra di bulan Desember keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa keuangan seorang Libra berada di zona nyaman, zona stabil seorang Libra bisa mengkontrol pengeluaran dan pendapatan dan disini empat koin menandakan Dua koin itu berada di kaki berarti seorang libra mampu melakukan suatu hal ataupun seorang libra melengkapkan kaki untuk tujuan mendapatkan income dan keuangan di bulan Desember tahun 2020 dan satu koin itu berada di genggaman seorang libra akan berhasil mendapatkan income dengan hasil kinerja kerja keras yang ia lakukan di bulan Desember tahun 2020 dan satu koin itu berada di kepala menggambarkan apapun ide apapun kreatif ataupun sebuah gagasan yang diberikan serta yang dikeluarkan oleh seorang LIBRA di dalam kategori pekerjaan dan itu akan meningkatkan keuangan seorang LIBRA di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Kenaik of Pentacle Secara umum, Kenaik of Pentacle itu diaktikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan keuangan seorang LIBRA berada di dalam zona keseimbangan, zona nyaman, zona kestabilan dan seorang Libra mampu mengkontrol keuangan di bulan Desember tahun 2020, yang dimana di sini seorang pasangan, seorang sahabat kerabat, ataupun seseorang yang lebih dekat dengan Libra selalu mendukung seorang Libra dalam kategori keuangan. Dan jika kartu dapur kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Libra, di sini menggambarkan seorang Libra akan memulai suatu hal yang baru, akan mencoba hal yang baru di bulan Desember yang di mana di sini empat koin, dua koin melangkahkan kaki, satu koin berada di genggaman dan satu koin itu berada di atas kepala. Seorang libra akan mencoba hal yang baru yang tujuannya untuk mendapatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020 dengan dukungan seseorang, yaitu pasangan kerabat dan sahabat seorang libra sendiri. Dan untuk kita kali pekerjaan seorang libra adalah. Seven of one, ataupun tujuh tongkat. Secara umum, seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan cara sendiri, berusaha menghadapi dengan ide sendiri, berusaha menghadapi dengan solusi yang ditemukan sendiri, dan di sini bisa dikategorikan mendapatkan banyak pekerjaan di bulan Desember, dan semua itu ia handle sendiri, serta semua itu ia selesaikan sendiri dengan penutang jawab, yang tujuannya untuk mendapatkan keuangan serta kehidupan yang lebih bagus lagi. Jadi di sini kelihatan untuk kategorikan pekerjaan seorang Libra menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama seorang Libra mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, yang dimana semua itu dikerjakan oleh seorang Libra sehingga seorang Libra merasa terbebani, dan seorang Libra memaksakan diri di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang Libra di bulan Desember tahun 2020, dan di prediksi yang kedua. Seorang Libra akan melakukan semua hal pekerjaan itu Dengan tujuan untuk mendapatkan income dan meningkatkan keuangan serta kehidupan Dan meningkatkan karir di bulan Desember tahun 2020 Dan di bulan Desember ini seorang Libra akan mampu menggapai karir yang cemerlang Dan untuk kategori support energinya adalah King of One Secara mungkin King of One itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya Ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan kade pekerjaan seorang Libra. Di bulan Desember tahun 2020 mendapatkan tawaran pekerjaan dan berhasil melakukan sebuah usaha yang baru untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang bagus di bulan Desember. Namun di sini seorang Libra memaksakan diri untuk bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Sehingga di sini orang tua seorang Libra akan memberikan masukan motivasi kepada seorang Libra agar tidak memaksakan diri Ataupun yang bisa dikategorikan di sini, seseorang yang lebih tua yang merupakan sahabat, terdapat seorang libra memberikan masukan agar seorang libra tidak memaksakan diri di dalam pekerja. Namun, di satu sisi, seorang libra akan mendapatkan kategori keuangan kader yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu dokumen kita gabungkan dengan kartu kader pekerjaan, seorang libra di sini menggambarkan. Seorang Libra ingin memulai awal yang baru, yang dimana di sini seorang Libra memaksakan diri untuk bekerja, sehingga di sini berdampak negatif kepada kesehatannya dan di sini orang tua sahabat ataupun seseorang yang sangat sayang kepada seorang Libra memberikan masukan agar tidak memboroskan tenaga dan tidak memaksakan diri di dalam bekerja, sehingga mendapatkan istirahat yang cukup serta karir dan keuangannya kehidupannya akan lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu hubungan asmarnya adalah dua cup ataupun dua piala. Secara umum of cup ini digambarkan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Hmm. Dan bertemu seseorang yang dimana di kategori ini mendapatkan indikasi hubungan orang ketiga ataupun perselingkuhan. Jadi di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang libra di bulan Desember tahun 2020 ada dua prediksi. Untuk prediksi yang pertama seorang libra yang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk membangun sebuah hubungan bersama orang yang ia temukan di bulan Desember tahun 2020 dan untuk seorang Libra yang sudah berpasangan di sini menggambarkan Seorang Libra akan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki jenjang yang lebih serius Yang dimana sini tujuan seorang Libra adalah untuk membahagiakan Serta mendapatkan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara Dan diprediksi prediksi ini juga tidak tertutup kemungkinan Seorang Libra akan mendapatkan ataupun melakukan perselingkuhan sampai indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara mungkin, ofk ini diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan di sini menggambarkan seorang Libra akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen serta ingin melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini seorang Libra akan mendapatkan dukungan, restu, dan doa dari seorang orang tua Libra sendiri ataupun orang tua pasangan sendiri. Dan jika kartu dokumen kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan, seorang Libra ingin memulai awal yang baru, ingin memulai awal hubungan yang baru, yang dimana memiliki komitmen untuk lebih serius, ataupun melangkahkan teleki ke jenjang yang lebih serius, dan mendapatkan keharmonisan hubungan, dimana di sini orang tua Libra dan orang tua pasangan akan mendukung tingkah seorang Libra bersama seorang pasangan di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang lebar di bulan Desember itu berada di angka 8, 84, 47, 72, dan 20. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang lebar di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...